Assalamualaikum Halo penirsa youtube Salam jumpa kembali Di channel tim anggur pesawaran Saya ucapkan Terima kasih ya penirsa Bagi yang sudi Mengklik Tombol subscribe ya, Pada kesempatan kali ini penirsa, Kita akan Mencampur nutrisi abemik ya pemirsa. Ini abemik dari kasa Nutri, ya pemirsa, untuk keterangan lebih detailnya bisa dilihat di deskripsi video ini, ya pemirsa. Namun sebelumnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya, pemirsa. Jadi, pertama kita siapkan untuk... A-nya kita siapkan 500 ml air dan untuk yang B-nya kita siapkan 500 ml air. Jadi sebelum kita formulasikan kita siapkan dulu wadah ya pemirsa, wadah untuk pengadukan ya pemirsa, gunting untuk membuka kemasan ya pemirsa, dan sendok untuk mengaduk ademik jadi kita akan buka pemirsa di sini terdapat dua ya pemirsa yang satu a dan yang satunya B ya pemirsa berarti yang atas ini adalah B ya pemirsa ini adalah B kita buka dari satu dari kemataannya pemirsa ini adalah yang B. Kita akan campurkan kedua ini menjadi satu di sini ya pemirsa. Jadi ini adalah ada sayuran ya peneruan. Namun bisa juga dipakai untuk semua jenis tanaman saya menggunakan ini untuk menambah nutrisi anggur ya pemirsa saya tidak menggunakan abimig ini untuk hidroponik namun sebenarnya hidroponik ini untuk untuk ini untuk hidroponik yang pemirsa namun bisa kita gunakan untuk menambah nutrisi pohon anggur kita pemirsa dan untuk Tanaman-tanaman yang lain kita bisa, penirsa. Kita sudah memberi tanda, ya, penirsa, untuk botol ini. Botol ini adalah B, ya, penirsa. kita tadi membuka buku. B, ya, Kita tambahkan air yang B, sebaiknya menggunakan air sumur, ya, pemirsa. Mesin berhubung sumur tidak ada, saya menggunakan air pump, pemirsa. Setelah kita kasih air, pemirsa, kita aduk ada aduk terus sehingga larut uh, abemic tadi benar-benar tercampur di dalam air ya penyasa. tidak ada endapan sebaiknya untuk tanaman pemirsa kita menggunakan ads meter ya pemirsa jadi untuk mengukur ppm dari larutan yang kita campurkan ke dalam air nantinya pemirsa nutrisi ini menurut saya ini termasuk pupuk ya pemirsa ini sebenarnya belum larut, nanti kita akan kocok di sini, pemeriksa. hati-hati jangan sampai jumpa bener -bener. Abenik ini sangat baik untuk tumbuhan teman-teman. Ada larutan di dalamnya teman Ini Kita akan kocok saja di dalam botol, ya, supaya videonya tidak panjang, ya, pemirsa. Bantu like dan subscribe ya, pemirsa. untuk kemajuan channel ini pemirsa. Saya ucapkan terima kasih bagi sahabat atau saudara yang sudah kiranya memberikan like, subscribe nya untuk channel ini pemirsa. Saya rasa sudah cukup ini untuk yang B ya pemirsa. Kita akan menambahkan melarutkan ke dalam air yang A ya misalnya ini adalah yang A sebenarnya ini kemasan yang lama ya pemirsa sudah lama kena berhubung belinya agak banyak ya pemirsa ini nanti warnanya agak merah ya pemirsa, merah marun ini sudah hampir cair teman-teman. kita masukkan air pemerintah Abdomik ini, pemirsa, adalah 500 ml ya, pemirsa. lu ke okay, pemirsa kita bisa menambahkan masing-masing A dan B ini 5 ml, 5 ml, pemirsa untuk 5 liter air. Jadi A-nya 5 ml dan B-nya 5 ml, pemirsa. Namun sebaiknya kita menyediakan alat pengukur ya Pemirsa. Untuk ABMIC ini kalau sudah dicampur dengan 5 liter air. Usahakan tpm dari ADS tersebut menunjukkan angka 1000 ya Pemirsa. Bisa 1100 bisa tapi jangan sampai melebihi dosis ya 1.500 karena kalau melebihi dosis sampai 1.500 bisa menyebabkan akarnya mutung ya pemirsa sampai kita kelebihan dosis tanaman yang kita sayangi mati ya pemirsa bila belum tercampur sempurna kocok saja di dalam botol ya pemirsa nanti lama-lama juga larut ya penirsa. Dan sangat baik untuk tanaman sayuran ini pemirsa karena ini adalah abmik sayuran pemirsa. mungkin bisa dipakai untuk semua jenis tanaman demikian ya pemirsa mohon bantu like dan subscribe ya pemirsa semoga video ini bermanfaat. Terus menambah inspirasi dan wawasan pemirsa keputaran tanaman anggur ataupun tanaman yang lainnya yang pemirsa sukai. Semoga bermanfaat. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.